Jangan lupa subscribe. like, komen dan share. moments later. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kali ini kita lagi ada di pertenakan ayam bangkok Yang ada di Siderja, Cilacap, Jawa Tengah Kalau yang hobi ayam bangkok <tosuk> ye, Berarti kalah ya <tosuk> Tapi jalurnya udah loh Luak Woi, anak luak juga kan ini teman-teman eh, Luak kayak. Eh luak wet kopi, yang suka kopi di sini ada luaknya, ya kan, cuman bukan uh, apa namanya luaknya doang, kopinya doang, tapi luak tuh luaknya mencicil paling, betinya. Kita <laughs> tiba apa Mang apa? pak? Wah, wis jadi batu, betibanya kok weh, weh luak, weh. Orak oh, luaknya beti di. di kamera beti wo, wah, wah, wah, iih, luak kayak kinang kandang, wah. Kenemu nang diri kaman? Nemu nang tiko? Us uh, satu oh, temen gua. Eh salah satu eh, peternakan. Ayam jago Bangkok yang ada di Siderja Jawa Tengah teman perkenalkan ini untuk kawan-kawan semua di mana saja berada untuk yang hobi ayam jago Bangkok di sini tempatnya apalagi yang dekat bisa merapat kita coba ayam Bangkok siap bok siap tarung pokoknya ke yeah, 500 kawan 500-600 urung di kena Belum dikasih nih 600 Ini udah handal ini, Di kalangan ini nih, 600 Umur 17 ya 400 Ya kan Naik kok Kalau yang ini nih 500 Loh. Jadi kan 500. Eh ini yang udah derek nih derek nih tuh derek, ya kan? Nih yang kecil ada di prosesnya dari kecil bertahap nih, nih, tuh, nih, tuh, ya kan? Anak singkang jero yang lebih gede. Sana nih, ya, ada cilik, ya, ayamnya, guys, cilik, maning, berarti cilik, cilik, wilemu. Oh, <tuh. tuh. tuh>. yang bertarung tuh jos uh. ya. Ini yang 600 belum dilepas, ini teman. Untuk yang, nah, uh, uh, tahu hobi ayam jago Bangkok, pasti tahu kalau model yang bentuknya seperti ini. Pasti harganya sudah kebaca teman-teman mungkin sudah tahu lah harga berapa, kualitas gimana, ini pasti tahu Oke teman Banyak pilihan dan koleksi, tinggal milih Untuk yang berminat, hubungi deskripsi ada nomornya Tinggal telepon WA ada Tuh yang panjang Mau mana lagi, jeleng-leng Oke, ditaruh nggak aduh Uh. Mantap, kan. Uh. Bagus, bagus, teman. Pokoknya untuk teman-teman di Kalimantan nih yang suka ayam jago ya, Ponorogo hadir. Tuh. Tuh. Silakan ikuti terus YouTube-nya. Pokoknya YouTube-nya Paun Channel itu uh, bervariasi dimana saja Paun berada. Paun Uh, kunjungi siratu Romy nggak tuh di sawah enggak tuh di mall nggak harusnya di mall terus nggak di sawah terus nggak di tempat asik juga ya kan lusukan juga oke okay. nih nah mantap nih jos ayam jago bangkok bertarung mantap untuk yang Suka, koleksi tiga Lubungi segera merapat atau lewat PAWA. Daerahnya di Cilacap Barat, Tegal Sari, Jos Siterja. yo ya, seluasnya bukan ada khusus, maksudnya jangkauannya ini panjang, Malaysia juga sering menyapa. Enggak, Gana... lebuk nama Neng, Neng lebuk. Is, jos lah, aku pilih yang balik. Uh, nonjoso oh, <laughs> nah, dari <ini> method, ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ah, kan bukan deskripsi. Ah, kan kuliah yang kana benar-ma. Iya, iya, tak kayak sapir. Iya, oh, ngawet prosesnya untuk harasnya tuh tenang, nanti yang badik kenal, nanti mateng. Nah, kalau nanti jam susah bukngi. Ah, berdesripsi lah ya.